Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gado Gado Jakarta, nih, buat teman-teman semua. Bagi yang baru mengunjungi, juga selamat datang di uh, channel ini. Nah, jadi, dari kemarin tuh sangat banyak ya komentar dari uh, video saya yang tentang membuat uh, saya membongkar membongkar rahasia membuat kamera spycam dari uh, bekas kamera HP gitu, teman -teman. jadi. Kalau teman-teman belum nonton, silahkan ditonton aja. Nanti linknya ada di deskripsi. Gitu, teman-teman. Jadi, teman-teman eh, tuh banyak yang bertanya, kalau eh, salah satu saya nggak nyebutin namanya, dia pernah eh, fotonya itu atau videonya itu tersebar ya. Eh, karena pada saat itu, dia terakhir ingat. Ternyata dia dimata-matai e, oleh e, kamera spycam Seperti itu teman-teman Nah dia bertanya gimana cara menangkalnya ketika kita bepergian gitu teman-teman Agar kita tidak dirugikan ya e, Karena ya menurut saya itu adalah hal yang sangat merugikan ketika foto kita atau video kita Itu disebarluaskan di media sosial atau di internet gitu teman-teman Jadi e, semakin banyaknya semakin berkembangnya juga perkembangan uh, teknologi kita juga bisa langsung mendeteksi nih teman-teman menangkalnya gimana caranya gitu di sini kan saya uh, ada uh, action cam ya action cam dan di sini saya di sini punya remote ya saya punya remote di sini anggaplah uh, ini adalah uh, kamera yang memiliki Sensor infrared gitu, teman-teman. Jadi, e, kenapa kok e, ketika misalkan kita berada di salah satu hotel, ya? Nah, kita tidur malam-malam, kenapa kok videonya masih terlihat jelas gitu ya? Karena mereka menggunakan e, cahaya atau menggu e, mengandalkan infrared. Gitu, e, infrared ini memang nggak bisa dilihat oleh e, mata telanjang kita ini. Jadi, nanti saya akan memberikan tutorialnya menggunakan satu aplikasi yang menurut saya cukup bisa diandalkan dari segi teknologi ya nah gitu teman-teman nah untuk uh, triknya biasanya teman-teman itu ketika menginap di satu penginapan atau dimanapun itu yang pertama yang harus teman lihat adalah bagian kelistrikan-kelistrikan biasanya uh, para oknum penjahat seperti itu mereka menaruhnya di titik-titik yang memang sebenarnya sekarang sudah udah nggak begitu rahasia ya tempatnya. Jadi mereka terang-terangan naruh, tapi kita tidak menduga bahwa kamera spy camnya ada di situ gitu. Contoh seperti smoke anti smoke ya, e, pendeteksi asap e, kebakaran biasanya di hotel-hotel itu banyak. Nah ternyata itu ada beberapa yang memang Uh, sudah ditukar dengan menggunakan spy cam. Kalau kita lihat uh, di situs-situs penjualan online itu banyak juga uh, anti smoke itu uh, berbentuk kamera ya sudah berbentuk smoke gitu anti smoke. Jadi kita uh, wajib waspada juga. Terus di TV, di TV-TV, di kolong-kolong TV itu biasanya juga mereka meletakkan di situ. Jadi uh, naruhnya juga udah terang-terangan ya. Jadi kita, kita tuh dibuat tidak curiga sebenarnya. Seperti itu teman-teman. Nah oke, okay. apa aplikasinya? Uh, langsung aja ya kita simak video berikut ini dan cara penggunaannya. Nah oke, okay. ini nama aplikasinya Hidden Device Detector ya teman-teman. Kita buka aja. Kita tap to, uh, to login. Lalu kita izinkan semuanya. Di sini saya mencoba Detect Hidden Device ya. Ada juga Detect Object. Bendanya dan detect infrared Kita coba di bedroom ya Teman-teman Kita coba Nah ini uh, penjelasannya banyak ya Hal-hal yang harus kita lihat nih Yang paling Banyak ditaruh spy cam adalah Smoke detector, air condition Lalu televisi, night lamp Flower pot dan coffee maker Jadi itu yang harus Teman-teman uh, Cari di tempat itu gitu Oke kita coba ya Ini uh, deteksi menggunakan Radiasinya ya teman-teman Ini ketika saya dekatkan uh, Ke objek yang vital Seperti kamera Dia akan naik nih teman-teman Yang berkaitan dengan uh, lilitan tembaga Karena uh, lensa kamera Spycam itu memiliki Lilitan tembaga Nah ini juga sama uh, Akan naik juga ya teman-teman Jadi ketika kita deketin aja ke daerah-daerah yang sekiranya kita curigai nah ini juga naik juga ini saya, saya sedang deketin ke kamera punya saya ya Kem, ke kamera spycam ini dia naik terus jarumnya berarti disitu eh, ada kamera tersembunyi gitu teman-teman nah di sini juga ada detect object dimana kita bisa ngeliat objek-objek mana aja yang Berkaitan dengan elektronik gitu teman-teman Nah ini laptop saya ter terdeteksi ya Gitu teman-teman Lalu di sini infrared Ini yang sering saya gunakan ketika kemana-mana Biasanya deteksi infrared Ini kelihatan jelas Ketika kamera itu nyala Ini teman-teman bisa lihat Nah itu dia teman-teman cara singkatnya ya Jadi sebenarnya kalaupun teman-teman bertanya Bang kira-kira ada nggak Alatnya gitu kita mau beli nih gitu Ada banyak teman-teman Sangat banyak ya alatnya sekarang Dan harganya juga bervariasi Mulai dari 100 ribuan sampai 200, 300 sampai Dan seterusnya ya Seperti itu teman-teman Intinya yang pertama adalah kita bisa Mengetahui di mana Titik-titik yang rawan Ditaruh spycam gitu teman-teman terutama e, bagi kaum wanita ya yang biasanya di e, apa di intipi lah bahasa bahasa kitanya tuh diintip intip teman-teman gitu, ya jadi e, itu aja tips dari saya semoga teman-teman sehat selalu dan semoga bermanfaat e, video kali saya kali ini jadi tetap waspada dimanapun teman-teman berada. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, dan malam Dan sampai jumpa